itu habibi nurul iman karena saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habibi. Saya sebagai Uh, owner Hanis Studio. Uh, Alhamdulillah saya lahir di kota tercinta yaitu Serang Banten dan alhamdulillahnya juga saya berdomisili di Purwokerto. Uh, awal mulanya terbentuknya Hanis Studio itu tahun 2011. Tahun 2011 saya mulai Hanis Studio. saya ngambil Hami Studio itu sebenarnya e, nama singkatan, singkatan ya, dari kata ya banyak orang yang nama-nama brand-brand tersendiri ya kan dan saya juga nggak mau salah dengan brand-brand itu ya kan saya ambil kata-kata Hami itu dalam e, Hami itu Habib Nurul Iman saya pernah menjenjang pendidikan di untuk kesah perjalanan Anies Studio, ya mungkin setiap setiap perusahaan atau setiap usaha itu pasti ada yang namanya perjuangan lah ya kan bagaimana kita untuk mengenalkan kita punya produk bagaimana kita untuk dipercaya sama orang dan ya kalau kita punya skin, dan itu semua saya udah jalanin di mana caranya. Orang itu percaya sama kita, gimana caranya orang-orang itu puas sama kita, kan ya, tentang hasil-hasil kita.